Halo teman-teman mahasiswa UT, berjumpa lagi bersama saya Ruben Channel Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melihat nilai partisipasi di dalam tuton online Namun sebelum teman-teman melanjutkan video saya mohon untuk Oke, teman-teman, kita mulai saja. Nilai UT online kita bisa cek melalui akun yang kita buat. Contoh nilai partisipasi yang saya sudah dapatkan dari tutor online seperti ini. ya Di sini ada nama kursus, itu adalah nama mata kuliah yang direkomendasikan dalam tutor online. Ada dua mata kuliah dan sudah terdapat nilai dengan bobot masing-masing mata kuliah. Oke, teman-teman, untuk mengecek nilai UT, nilai partisipasi di dalam UT online, cukup kita menggunakan perangkat Android juga, atau menggunakan PC atau laptop. Jika kita menggunakan perangkat Android, kita membuka salah satu peramban web misalnya Google Chrome atau Mozilla Firefox sekarang saya menggunakan Google Chrome di sini di kotak pencarian di kotak telesuri teman-teman ketik saja UT online lalu silakan teman-teman searching di sini akan muncul e-learning Universitas Terbuka langsung saja membuka mengetuk e-learning Universitas Terbuka Di sini saya sudah dalam keadaan login saya coba keluar dulu karena panduan ini harus lengkap dan komprehensif Pastikan teman-teman sudah meregistrasi UT online, aktivasi UT online. Ketika sudah membuka situs UT online, teman-teman ketuk tanda kunci tanda globe yang merah, kemudian di sini masukkan NIM dan paspornya, kemudian klik tanda panah atau ketuk tanda panah untuk login. Kita menunggu sebentar beberapa detik. Ya, sekarang sudah dalam keadaan login, dan di sini muncul mata kuliah yang diikuti untuk melihat nilai. Teman-teman langsung ketuk tanda profil yang merah di pojok kanan, atas pojok kiri, eh, pojok kanan, yaitu di sini. Di sini muncul dashboard profil nilai-nilai pesan-pesan, preferensi, dan keluar. Kemudian, teman-teman langsung ketuk nilai-nilai. Ya, di sini muncul kursus yang saya ambil, nama kursus, kemudian ah, terdapat nilai atau bobot dari setiap mata kuliah. Dan untuk melihat detail dari nilai ini silakan teman-teman ketik atau ketuk nama mata kuliah. Contohnya saya ketuk dasar-dasar pendidikan TK24. Ya, di sini total nilai sudah ada. Kehadiran sesi 1 juga sudah ada nilainya. Kemudian bobot rata-rata nilai sederhana sudah ada. Kemudian nilai diskusinya juga sudah ada. Dan nilai tugasnya nanti akan muncul ketika tugas itu sudah diperiksa oleh tutor online kita. Dan setelah itu, untuk menambah nilai ini, teman-teman harus uh, menanggapi saling menanggapi diskusi dari peserta lain. Kita langsung saja klik dashboard. Ini untuk menambah nilai nilai partisipasi kita. Kemudian kita memilih salah satu mata kuliah. Ya, kemudian di sini ada sisi 1, sesi 2, sesi 3 karena sekarang berada pada sesi 3 dan sesi 4 belum terbuka. Karena kita harus lewati dulu sesi 1 sampai sesi 3, sehingga sesi 4, dan seterusnya bisa terbuka. Dan teman-teman langsung saja di sesi 3, langsung saja di sesi yang teman-teman sedang ikuti. Dan di sini ada materi, pertama-tama pelajari dulu materinya, baru teman-teman mengikuti atau berpartisipasi dalam. Diskusi, jika sudah selesai membaca materi inisiasi, teman-teman ketuk diskusi. Kemudian, di sini ada materi diskusi yang diberikan oleh tutor, tutor online, dan di sini ada rekan-rekan kita yang sedang menyampaikan diskusinya. Teman-teman bisa. Menanggapi dari setiap diskusi teman-teman UT Menanggapi diskusi dari para peserta lain dengan cara ketuk tombol tanggapi Namun sebelum teman-teman menyampaikan tanggapan Teman-teman harus membaca lebih dahulu apa yang disampaikan oleh teman atau peserta lain baru di kolom editor sini teman-teman mengetik atau menanggapi hasil uh, diskusi dari peserta lain kemudian di bawah sini ada post ke forum setelah yakin bahwa diskusinya atau tanggapannya selesai teman-teman langsung ketuk tombol post ke forum ya. Ini bertujuan untuk menambah nilai partisipasi di dalam UT online. Jika kita tidak saling menanggapi uh, setiap diskusi dari uh, sesi, maka nilai tambahnya kemungkinan sangat kecil. Dan untuk menambah nilai tambah, teman-teman harus saling menanggapi Diskusi dari para peserta lain Oke teman-teman Sekian saja Cara melihat nilai Tuton online Dan satu pesan dari saya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan like video saya Dan terima kasih Dan sampai jumpa pada video selanjutnya